yang dialami oleh orang-orang non muslim di sana. Maksudnya ada beberapa ya guys ya. Kejadian-kejadian yang sudah dirangkum oleh beberapa media di sini yaitu dari channel Lingkar Aswaja. Ini dia momen langka non muslim di Qatar. Banyak sekali guys kayaknya ini karena videonya sekitar 10 menitan. Jom kita tengok videonya guys bersama-sama. Let's go. Non muslim di Qatar antusias belajar gerakan salat. Wow! Masya Allah Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas beberapa momen indah yang terjadi selama perhelatan akbar piala dunia yang berlangsung di Qatar wow. Dimana hal ini kemungkinan besar sulit terulang pada tuan rumah piala dunia selanjutnya Atau bahkan hanya ada di negeri teluk yang kaya raya ini Sebagaimana okay. sebagaimana kita ketahui bersama, Qatar selaku negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 memaksimalkan potensi besar negaranya untuk mengenalkan nilai-nilai Islam kepada dunia. Terbaik, ya, Mulai dari menerapkan peraturan yang terdapat unsur hukum Islam seperti melarang minuman alkohol, melarang perzinahan, dan LGBTQ yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Selain itu, Qatar juga menyiapkan ribuan relawan dakwah beserta fasilitas penunjang untuk memberikan informasi tentang ajaran Islam kepada turis yang berkunjung selama Piala Dunia berlangsung. Masya Allah. Meskipun ditentang oleh banyak pihak, khususnya negara-negara barat, otoritas Qatar tetap melanjutkan langkahnya tersebut. Terbukti hingga perayaan Piala Dunia berlangsung sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Bahkan banyak warga dari berbagai negara yang awalnya khawatir dengan aturan Islam yang berlaku di Qatar akan membuat mereka tidak nyaman Justru sebaliknya mereka dapat merasakan pengalaman baru tentang mengenal nilai-nilai Islam yang gencar disebarkan oleh Qatar Masya Allah Dampak yang mengejutkan pun dapat kita saksikan bersama Sekitar seribu orang non-muslim yang datang ke Qatar dikabarkan memeluk Islam pada awal penyelenggaraan piala dunia berlangsung Rata-rata, sebab non-muslim ini menjadi mu'alaf karena kagum dengan cara Qatar dalam memberikan informasi tentang ajaran Islam, diantaranya seperti membuka lebar pintu seluruh masjid untuk dimasuki non-muslim yang ingin melihat ibadah muslim. Hal itu pun terbukti efektif, banyak warga non-muslim dari berbagai negara yang berkunjung ke masjid, ada yang hanya penasaran dengan suara azan, hingga ada yang ingin belajar cara sholat. Masya Allah. Seperti video yang dibagikan oleh salah satu supporter sepak bola asal Meksiko, yakni Daniel Osornio, mana ia mengunjungi Masjid Al-Siyoyuk di kota Doha untuk belajar tentang gerakan sholat bersama beberapa orang non-muslim lainnya. Cantik-cantik guys, sana guys. Supporter non-muslim asal Meksiko ini oh, membagikan pengalamannya saat belajar sholat di masjid Asyuhuh Doha. Danir terlihat duduk di dalam masjid menggunakan top. Top namanya guys. Gamis. Masya Allah Allahu Akbar Ya Allah Seronok guys Kita lihatnya tuh kayak Gimana gitu guys ya Masya Allah Keren banget sih Masjidnya juga keren banget guys Dan orang-orang yang belajar Seperti ini tuh bukan Bukan apa ya Itu merupakan apa ya uh, bisa dikatakan Selain itu ada fans sepak bola asal Meksiko bisa dikatakan orang yang seperti ini adalah orang yang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran inna kalatah diman ahabbta yang terlihat penasaran dengan suara azan yang berkumandang di salah satu masjid di Qatar di mana ia berdiri mengintip di sela-sela pintu masuk masjid. ⁉ Diem aja, guys, itu. الله Ya wow. really nice uh, yeah, betul betul betul banyak informasi informasi yang tidak betul yang tidak baik yang diinformasikan tentang ajaran agama Islam seperti itu. Ketika orang ini melihat langsung, wow. Pasti sangat-sangat kaget sekali, ya, apabila dia mengetahui berita sebelumnya yang tidak baik, ya kan? Tapi ketika sampai di sana, melihat orang-orang sana gitu, kan? Oh, ternyata seperti ini, ya, sangat-sangat bersih sekali, ya kan? Dan istilahnya, damai tentram di dalam masjid sejuk. Wow, keren banget, nah, gitu, guys. Selain itu, ada beberapa momen yang cukup unik lainnya berkaitan dengan Azan selama Piala Dunia berlangsung. Di mana saat acara konser musik yang diselenggarakan oleh FIFA di kota Doha dalam mengisi rangkaian kegiatan Piala Dunia 2022, tiba-tiba harus dihentikan sementara karena Azan yang berkumanda. Oke, lagi konser ya. Tengah-tengah konser. Keren. waktu salat. Mau kembali? 2 Okay, okay, okay. So, now it's actually prayer time. So, we stop. Or we'll be back with more. See you in two minutes. Hal ini mirip dengan yang terjadi di luar negeri Qatar, yakni tepatnya di wilayah Tabuk Arab Saudi. Di mana terlihat suporter sepak bola Negeri Raja Salman itu sedang asyik menonton jalannya pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Saudi, lalu terdengar suara azan dan mereka pun dengan sigap melaksanakan sholat berjamaah. Masyaallah. Nobar, nobar guys, nobar. Ya Allah, menyenangkan memang. Tapi kalau di Arab Saudi kan masih siang gitu. Di Indonesia jam 12 malam, guys. Masya Allah. Lalu ada momen unik lainnya di mana azan berkumandang terdengar jelas saat timnas Inggris melaksanakan sesi latihan di salah satu lapangan okay. kota Doha. Masya Allah Ini juga mengajarkan kepada kita semua. Dan guys, yang ya. paling fenomenal adalah momen berkumpulnya ratusan umat muslim yang meliputi supporter, pemain, sampai kru penyelenggara Piala Dunia Qatar di sekitar Stadion Ahmed Bin yeah. Ali dan Stadion Al-Tahama untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Melihat situasi ini banyak yang mengatakan sebagai momen bersejarah saat gelaran Piala Dunia 2022 betul, Karena betul. pertama kalinya ibadah Jum'at diadakan di area stadion sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia Dalam prosesi ibadah Jum'at itu berlangsung dengan lancar Sahatib yang memakai bahasa Inggris menyampaikan khutbahnya tentang pentingnya umat Islam menghormati orang tua mensejahterakan wanita dan menjaga hak-hak bekerja Masya Allah. Itulah beberapa informasi Seputar langkah Qatar yang gencar Menyebarkan nilai-nilai Islam di negerinya Semoga Allah menjaga pemimpinnya amin, Dan memberkahi amin. seluruh penduduknya Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Momen langkah non muslim di Qatar Dan di sini Mereka pasti ya kan Mendapatkan kayak kultur shock Banget-banget ya Karena kenapa yang Allah Akbar Saya sampai gak bisa ngomong ya guys ya Karena kenapa sangat-sangat besar sekali yang disampaikan oleh Qatar Kepada seluruh dunia tentang istilahnya agama Islam yang sebenarnya Allah Akbar Sampai orang-orang yang non-muslim pun belajar sholat Sampai orang-orang non-muslim pun ya takjub dan diam saja ketika mendengarkan azan guys Allahu Akbar, memang betul hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran disebutkan Inna man Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini tidak bisa memberi hidayah kepada semua orang, ya. tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan mungkin dengan seperti ini dengan berusahanya kita ya dengan usaha kita menyebarkan ya menunjukkan nilai-nilai Islam maka banyak orang yang terbuka hatinya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keinginannya tentu dengan keinginan ya kita ingin mendapatkan hidayah ya setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta agar supaya diberikan petunjuk dan lain sebagainya Allahakbar Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Buat teman-teman semua yang baru jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya ya. Jangan lupa juga untuk ikuti terus guys lingkar aswaja karena informasinya sangat-sangat menarik sekali. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pemirin Dudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.